Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas biodata para pemain drama True Beauty Yang pertama ada Moon Gayong, lahir pada tanggal 10 Juli 1996 Umur di tahun 2020, sudah 24 tahun Moon Gayong lahir di Jerman, tinggal di Korea Selatan Pendidikan terakhir Universitas Song Byung Kwan, Dan pernah bersekolah SMA di SMA Putri Pungmun pekerjaan artis dan agensi sekarang adalah Kies. Yis Gayong aktif pada tahun 2006 yang kedua ada Cha Eunwoo lahir pada tanggal 30 Maret 1997 umur di tahun 2020 sudah 23 tahun lahir di Gunpo Gyeonggi, Korea Selatan Cha Eunwoo punya nama lahir yaitu Idung Min Cha Eunwoo tinggal di Korea Selatan pekerjaan penyanyi dan aktor tahun aktif 2016 yang ketiga ada Pak Yuna lahir pada tanggal 23 Desember 1997 di Seoul Korea Selatan umur di tahun 2020 sudah 23 tahun pekerjaan artis tahun aktif 2015 agensi yang menaungi adalah Signal Entertainment Company yang keempat ada Hang In Yeop lahir pada tanggal 19 Januari 1991 di Seoul Korea Selatan Umur di tahun 2020 sudah 29 tahun. Pekerjaan aktor dan model tahun aktif 2017. Agensinya adalah KiIS. Yang kelima ada Gang Mina. Lahir pada tanggal 20 Maret 1997 di Seoul, Korea Selatan. Umur di tahun 2020 sudah 23 tahun. Pekerjaan artis dan tahun aktif 2009. Agensinya adalah Ameginesia. Yang keenam ada Chonewon, lahir pada tanggal 2 April 1998, umur di tahun 2020 sudah 22 tahun, pekerjaan artis tahun aktif 2015 agensi Popeye Entertainment Yang ketujuh ada Chani atau Gang Chani lahir pada tanggal 17 Januari tahun 2000 usia di tahun 2020 sudah 20 tahun ia lahir di Daejeon Korea Selatan pekerjaan aktor dan penyanyi yang kedelapan ada Im Se Mi lahir pada tanggal 29 Mei 1987 di Seoul di Korea Selatan umur di tahun 2020 sudah 33 tahun pendidikan Jinsong Girl High School Dungdok pekerjaan artis Agensinya adalah Wenkei Entertainment Yang kesembilan ada Singeville Lahir pada tanggal 17 Februari 1994 Usia di tahun 2020 sudah 26 tahun Itulah umur para pemain drama True Beauty Jangan lupa nonton dramanya Sampai jumpa di video berikutnya